Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat Muslim sekalian Baiklah pada pertemuan kali ini Kita akan membahas suatu amalan Yang dimana Kita tentunya sebagai umat Muslim Tentunya kadang-kala Kita ini menghiraukan Acuh tak acuh Apabila kita mendengarkan Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda Apabila kamu ingin mempererat hubungan kamu dengan sesamamu, ya apsus salama bainakum. Sebarkanlah salam diantara diantara kalian. Ya, jadi kita akan membahas tentang salam. Ya, hukum mengucapkan salam seperti yang kita tahu ya adalah sunnah. Ya, dan hukum bagi kita yang mendengarkan dan hukum bagi yang menjawab adalah wajib. Ya kan wajib. Ya, apabila kita kerjakan akan mendapatkan pahala. Dan apabila kita tinggalkan akan mendapatkan dosa. Alangkah bodohnya kita apabila kita mendengarkan salam itu kita me, apa ya, menghiraukan, tidak menjawab dan bahkan kita terdiam. Ya kan banyak yang mengatakan saya menjawab dalam hati. Alangkah bagusnya kamu mengucapkan waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa susahnya? Ya kan pernah dalam suatu majlis ya, Rasulullah SAW bersabda Pada suatu majelis eh, Ada sahabat pertama yang datang Dan mengucapkan Assalamualaikum Ya Rasulullah Rasulullah menjawab Waalaikumsalam Sepuluh pahala buat kamu ya, Sahabat yang pertama Datanglah sahabat yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi, menjawab, Wa warahmatullahi wabarakatuh Dua puluh pahala buat kamu 20 keutamaan buat kamu Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Perbedaan antara orang yang pertama Dan orang yang kedua Orang yang pertama mengatakan assalamualaikum Orang yang kedua assalamualaikum warahmatullahi ya Beda sedikit Dan perbandingannya 10 pahala ya Datanglah orang yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah s.a.w menjawab Wa warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala buat kamu 30 keutamaan 30 kebaikan untuk kamu di sisi Allah subhanahu Wa ya, ta'ala sahabat muslim ya kita sudah mengetahui bahwasanya apabila kita mengucapkan salam menjawab salam itu kita mendapatkan pahala yang ternyata kita tidak menyangka bahwasanya pahala itu besar 30 pahala kan? Assalamualaikum 10 pahala Assalamualaikum warahmatullahi 20 pahala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 pahala. Jadi alangkah baiknya kita mengucapkan bahkan menjawab salam itu dengan lengkap. Apa susahnya? Ya, toh yang mendapatkan pahala kita. ya kan? 30 pahala. Bayangkan sahabat-sahabat muslim sekalian, 30 pahala hanya dengan salam saja. Nah, jadi jangan diremehkan, jangan ditinggalkan apabila kita mendengarkan mau itu untuk kita mau itu untuk orang lain jawablah salam kalau nggak bisa cukup waalaikumsalam sudah mendapatkan 10 10 pahala 10 ganjaran di sisi Allah ya oke teman-teman sekalian mungkin eh, itu eh, suatu amalan yang eh, saya bahas pada pertemuan kali ini ya kurang dan lebihnya mau dimaafkan ya apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri dan apabila ada kelebihan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Binilah ada asykur syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.